para truk demo di DPD Pekanbaru sekitar 2000 unit Lantaran tak boleh dan truk masuk kota hati-hati driver yang arah-arah ke Sepang Tiga. dari Sepang Tiga mau ke Sepang 3 ini macet total 2000 unit Ini bisa macet total, macet habis, parkiran dimakan semua. Ini para ojol yang arah ke Pont3 hati-hati cari jalan pintas. teman-teman agar jangan melintas di Sudirman kena macet total ada demo orang-orang driver truk nutupin badan jalan macet total cari jalan alternatif sekian